Dia kaki close up dia Untuk yang caramel Soberry punya Oreo ni tak lawa sikit UNA USE Hai, Assalamualaikum Hari ini aku nak cuba Menu terbaru daripada tea life Iaitu air Baru smoothie, dah cair dah sebab jauh perjalanannya Kita ada dua brisa yang berbeza Sebelah kanan aku ni kita ada Caramel, biskut tea caramel atasnya ni cookies Uh, taburan apa? Lotus Biscov tu. Yang lain satu ni Biscuti Oreo. Yang merah-merah tu Strawberry. Atas ni taburan Oreo. Okay. Tanpa pun masa. Marilah kita cuba. Sebab dah mula mencair kan. Okay. Marilah kita cuba yos. all. Okay. Mari kita buka eh. Kita nak tengok dalam ni. Kena goncang ke? Bismillahirrahmanirrahim. Terasa yang ni eh, caramel Masa apa eh? Eh, campur Mungkin yang ni Air susu Sahaja pasu tu ditaburkan Sekejap lagi aku akan tunjuk taburan dia. Ni dia. Kaki close up dia. Untuk yang caramel. Okay. Kita akan rasa lagi satu. Strawberry. Biskuti Oreo. Oreo ti apa? Strawberry. Hmm. Rasa masam-masam strawberry tu ada. Macam mana eh? nak cakap rasa dia tu. Hmm, macam ada lah. rasa strawberry tu. Boleh lah. Kenalah. Kalau yang tak suka masam. Yeah. Boleh lah. Tapi sedap lah. Sebab ada Oreo tu. Kalau tak ada Oreo aku rasa biasa saja. Yang strawberry punya. Oreo ni tak lawa sikit daripada yang. Okay. Kita kacau bagi habis ya kita aku rasa yang ni aku suka prefer yang caramel ni tapi taste orang lain lain kan okay? kita dah kacau so dah hilang dua-duanya dah hilang tada so untuk caramel ni asy susu dan juga dia rasa dengan dia punya biskuti tea ni. Karamel tu. Tak adalah rasa caramel sebab. Biskut tu yang sebut tangan kan. Lotus biskut. Hmm. Kita minum pula air ni. Ah, cik kata ni ayubat you all. Buat dia rasa masam masam masam sikit Tapi ada oreo tu jadi balance Kalau tak mungkin lagi masam So Tu saja video aku untuk hari ni Untuk aku aku prefer this one Other than this one kita boleh, uh, apa kalau yang peminat strawberry yoghurt, benda-benda masam-masam tu bolehlah minum sebab adik adik adik mari kita minum lagi Tapi untuk aku, aku pilih yang ni, caramel. Okay mari kita tanya orang lain, adik sini minum, Nah, rasa Caramel, okay Masam tak dah Yelah, nak mampu strawberry Bleh. Eh, kau pilih yang mana? Tu, caramel Haa, adik pilih caramel Acik kau? Carmel Acik kerma. pun pilih caramel, dia dah minum tadi Alah, alah pun akan caramel Sebab kerma. bila mana satu family tu akan sama je taste dia kerma. Tak ada lah, sama-sangat Tapi untuk makanan lah, specific makanan kita orang, nak kita bukan yang lebih kepada manis tu tak juga. Masam pun tak, masam pun tak sebab kita orang yang tawar. Makan-makanan yang tahan. Tawar-tawar saja tak lalu pedas pun tak tahan. Yang manis pun tak suka sangat. Tapi adik suka manis-manis. Betul adik suka kalau macam ais kepanilo tu suka. Suka, ais krim manis, -manis ayam manis. Patut cerit. Patut cerit dah tak minum. Patut. Sebab Mama pun selalu masak tawar-tawar. So kita orang yang tasteless. Okay dah lah, beda sahaja Okay, marilah kita tutup video kita kali ni Kalau korang nak cuba, cuba satu ni RM10.90 Acik tak ada, tak ada yang kecil eh Tak ada, so dia uh, datang dengan saiz besar saja, Tapi ikutlah citarasa masing-masing Kalau untuk aku, aku prefer yang caramel Kalau yang suka strawberry, yoghurt, masam-masam tu Boleh lah minum ni dengan oreo Dia tak ada teruk tapi boleh lah kalau untuk yang masam kita suka untuk yang menyicah-nicah saja, okay? Jangan lupa untuk like dan juga subscribe pada YouTube channel aku ya. Tolong bantu aku untuk cukupkan 4000 jam, okay? Tolong tengok semua video aku dan like. Dah nak buat video malas kan? Itulah. Apa apa jangan lupa subscribe. Karena subscribe tu percuma saja, percuma, percuma, percuma sekian. Wabilah taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.